dar Aduh kasih teman Gak ada, mencoba di rata. Masalah pasti langsung Nyawa yang beri Hago-hago dah cocoba Temun orang rumah tangga Jas so Jas Sokuda Regmenta diserahkan Hatta pindah tong arah Gawas lain wanoda Jas so Jas roda ja, siap siap yang punya ngobor kodok kasih kesebuat ya terima kasih